biasanya biasa dipanggil Kak CIN atau Mas CIN seperti itu. Saya adalah uh, direktur dari ICCJRC Yogyakarta Ini tadi ada performa dari teman-teman dari Dunali. Keren sekali performanya. Aku kira akan harusnya akan lebih banyak ya uh, uh, wahana pertunjukan seperti ini untuk membuat teman-teman kecil ini lebih. Uh, lebih tahu tentang Indonesia secara umum, bahwasan Nusantara, banyak lagu-lagunya, dan banyak kekayaan uh, budaya yang kita miliki, seperti itu di lain, uh, di lain sisi. Ini uh, pertunjukan seperti ini juga uh, sangat ramah usia ya, kita perlu, masih banyak sekali yang perlu kita tambah, uh, apa pertunjukan-pertunjukan mungkin uh, entertainment yang ramah anak yang sesuai dengan usia anak seperti itu keren sekali terima kasih budali sudah mampir ke sini dan main uh, dan nyanyi nyanyi sama teman-teman kecil di isi CDNC thank you apa kalian mendengar suara waduk itu kok oh, tidak dijawab sih Apakah kalian mendengar suara merdu itu? bersama mau kita si Indar Parid.